dengan kekuatan dewa yus gua udah ke atas ambil wih wih wih wih ngeri ngeri ngeri dua pistol wala niko snack guys udah gua bilang ngelamat apa tak betul mau komited pula enggak coba gua macet nih biasanya cuman temuk iya nih Bang Ini lu anjing Ah godang gak enggak ngambil males <laughs> cuy guys Anjing enggak ngurusin Ah nih satu karena eh akhwat ya sempat <laughs> oh, sempat, balik, balik, kan. balik sempat. eh bukan jurang itu iya. trik namanya dah baru aja mau maju coy terbantai oh i betulannya bu sekarang tuh su ye Alah jelek amat si Yes chan tuh ye chan tuh aldi di kanan aldi kun di kanan nih mana aldi chan gancir <gulis> <gulis> <gulis> <gulis> <gulis> aldi chan aldi chan ah ah maaf nah Gimbang anji coy anjir. Eh lu jangan main deket lah goblok. Kagak ini. Gua jauh itu. Hmm. Walah anjir, besok. Anjir, bisa mau, gitu. Langsung mau kaden nih. Aduh aduh aduh aduh enggak wangi, enggak wangi, enggak wangi cuk. Ngapain trail mah licik ah. Enggak <tuk> sengaja cuk. Enggak wangi, enggak wangi anjing langsung komited. Tadi di atas ada Aldi, di bawah ada Dika Alah, nah. gua nge juga kagak anjir Cuih! Cuih! player Nggak lagi nungguin sniper guys Sini gua nungguin mah. Hah? lu setan Duh duh duh baru muncul anjing Basuh kak Bukan gua itu Aldi lagi nonton aja Hei! Gaaas! tempel Nggak gitu cuy Wih ada yang tahu. <tuk> Bong tempel cowo Udah bisa main lagi kok game ini Udah terlalu pro Aduh kenapa co? Ayo ketemu nih, ketemu nih Ketemu nih Alah Bisa gitu anjir Engga nyaman Alah sniper Alah alah Kok kalah sih? curi, ini bukan mencuri namanya tuh Bang jui emang sembaranya buduhnya gitu ya <gul> <tose> tadi aja tiba-tiba ada laser betulnya nyanyi laser kukingnya mah curang oh, kamu Bang oh kamu kalah sih Bang mas Allah lu dua anjir curang gitu. kamu ke atas sih Bang siapa udah sadar diri nah dia kanan. anjing fake it anjing, lo nge-spaul ngotak dikit dong anjing oh iya komited lagi asu. <laughs> ini kayak ke Beast anjing ini kayak ke Beast Dipper Hmm, seri puluh, jatuh. dahulu juga Pulung pula apa <laughs> <Bulong>. nih? <coughs> yeah, <aja> dia, <coughs> ada senjata ada senjata keren harus nyata. tadi, gak paham Aduh, bangsa tuh bangga. dendam dia tuh, itu dendam To move kotak-kotak, wah -kotak. nyawa saya penuh. Ah, Allah, yes, ya. Maaf, bismillah. Ini udah ngurus surat.